Menangkal hoax di tengah pandemi COVID-19 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, hoax atau hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Atau lebih singkatnya, hoax yaitu kabar yang tidak benar, informasi bohong, berita palsu. Di tengah terjadinya gelombang infeksi virus corona atau COVID-19, banyak terjadi kasus berita bohong atau hoax di tengah masyarakat Indonesia. Polda Metro Jaya mengklaim adanya peningkatan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax hingga headspeed selama masa pandemi corona COVID-19. Pihak kepolisian tengah menyelidiki 443 kasus terkait informasi hoax tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika, (Kominfo) memberikan tips agar terhindar dari berita bohong atau hoax di tengah pandemi saat ini diantaranya 1. Hati-hati dengan judul provokatif Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif oleh karenanya apabila menjumpai berita dengan judul provokatif sebaiknya mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi setidaknya anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang 2. cermati alamat situs apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi misalnya menggunakan domain blog maka informasinya bisa dibilang meragukan 3. cek keaslian foto di era teknologi digital saat ini Bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi Melainkan juga konten lain berupa foto atau video Ada kalanya, pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca 4. Ikut serta grup diskusi anti hoax Di media massa terdapat sejumlah penspec dan grup diskusi anti hoaks Misalnya, forum anti-fitnah, hasud, dan hoax Di grup-grup diskusi ini masyarakat bisa bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan.